Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel The Trip Boy Sebelumnya terima kasih telah berkunjung dan menonton video ini Karena kalian menonton video ini saya harap kalian klik tombol subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke jadi pada kesempatan kali ini ya teman-teman Saya bakalan melakukan withdrawal untuk pertama kalinya di Solid Miner ya teman-teman yang seingat saya sebelumnya saya sudah share ke teman-teman melalui channel telegram Mania ya teman-teman bagi teman-teman yang belum join silahkan join linknya ada di kolom deskripsi biasanya saya share info-info terbaru, web web terbaru di sana ya teman-teman secara lebih cepatnya di channel Crypto Mania. jadi langsung aja join linknya ada di kolom deskripsi oke okay lanjut lagi ya teman-teman di sini untuk tampilan solid miner nya ini ya teman-teman seperti yang teman-teman lihat ya teman-teman tampilannya seperti ini coba kita scroll dulu ke bawah ya teman-teman sebelum kita login ya di sini ada all is ready no any fees interest withdraw, affiliate nah di sini bisa dilihat sendiri ya di teman-teman di sini withdrawal of all Plans are processed immediately and no later than 30 minutes. In rare case, withdrawal can be processed manually and take longer. The minimum withdrawal amount is only 0,002 BTC. You can make withdrawal request at any time. Jadi ya teman-teman, biasanya withdrawal akan diproses selama tidak lebih dari 30 menit dan bisa lebih lama kalau diprosesnya secara manual ya teman-teman. Jadi, lebih lengkapnya bisa dibaca sendiri, ya teman-teman. Nanti saya bakalan taruh linknya di kolom deskripsi bagi teman-teman yang mau lihat, ya teman-teman. Jadi, langsung kita scroll ke bawah lagi, ya teman-teman. Di sini ada our investment plan, ya teman-teman. Di sini ada yang 6 bulan, ya teman-teman. Plan yang 6 bulan di sini, minimum withdraw itu 0,2 sampai dengan 1,2, ya teman-teman, untuk yang enam bulan, ya teman-teman. Dan di sini juga ada plan yang satu tahunnya ya teman-teman. Di sini minimumnya itu kecil ya teman-teman 0,002 ya teman-teman atau 200 ribu satoshi dan di sini kalau kita depo 200 ribu satoshi kita bakalan dapat bonus 20 ribu satoshi ya teman-teman cashback ya teman-teman dan kontraknya itu selama 365 hari dan per hari kita bakalan dapat berapa ini 4500 ya teman teman per hari 4500 dan affiliate bonusnya juga naik menjadi 7% kalau untuk yang starter itu 10% dan terus naik ya teman teman di sini. basic starter standard uh, enterprise dan untuk yang satu tahun itu hanya batas maksimalnya itu 0,1 doang ya teman teman jadi uh, itu ya teman-teman. Kita lanjut scroll ke bawah. Di sini ada FAQ-nya. Nanti kalau teman-teman mau baca silahkan ya teman-teman. Linknya ada di kolom deskripsi. Dan earn extra with our affiliate program. Di sini ada upgrade plan ya teman-teman. Di sini. Dan di sini ada latest group of payment ya teman-teman. payment perknya di sini. Ada yang withdraw 6 menit yang lalu ya teman-teman. Di sini TXID-nya ini plan nya advance, di sini ada profesional dan sebagainya teman-teman. Ya, di sini ini address yang mereka gunakan jumlah yang mereka withdraw ada di sini ya teman-teman yang bagian sini. Di sini ya kita scroll ke bawah lagi ya teman-teman. Di sini ada banyak di ya, enterprise, basic dan sebagainya dan Ya di sini ada yang nyempil akun free ya teman-teman. Withdraw 7 jam yang lalu, jumlah withdraw -nya itu 0,0055 sekian ya teman-teman atau 500.000 Satoshi. Lumayan banyak ya teman-teman untuk akun free. Saya kurang tahu ya teman-teman ini real atau enggak karena belum saya coba untuk withdraw. Dan sekarang kita bakalan coba untuk withdraw -nya ya teman-teman. Oke, okay, kita step ctrl ke bawah lagi dan ya ini udah sampai paling bawahnya di sini biasa ada informasinya ada support, ada privacy policy, ada term and condition oke okay, itu aja ya teman-teman udah yang paling bawah kita langsung aja buat mining ya teman-teman langsung aja kita klik start mining ya teman-teman dan bagi teman-teman yang kalau mau daftar tinggal masukin alamat Bitcoin address kemudian masukin password yang akan kalian gunakannya teman-teman Jangan sampai lupa password Oke langsung aja kita start mining Oke kita tunggu dan ya di sini tampilan dashboardnya seperti ini ya teman-teman Oke di sini ya teman-teman bisa dilihat Saya akunnya free ya teman-teman karena tidak pernah deposit sama sekali dan tidak ada apa-apa di sini referral juga tidak ada ya teman-teman. Oke, jadi saya bakalan coba withdraw akun veri tanpa punya referral, apakah berhasil masuk atau tidak? Langsung aja kita coba ya teman-teman untuk withdrawalnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan alamat Bitcoin di Coinbase ya teman-teman yang ini dan langsung aja kita klik withdraw dan jumlahnya semuanya ya teman-teman kita withdraw kemudian tinggal kita confirm semoga bisa masuk ke akun Coinbase saya teman-teman atau ke dompet saya oke langsung aja kita coba untuk akun free dan tanpa referral apakah bisa masuk langsung aja kita coba men oke disitu tadi sudah tertulis Your withdrawal has been request. Oke, okay, kita coba di menu request ya teman-teman di sini. Oke okay, di sini ya teman-teman. Withdrawal 0,002 sekian itu masih pending ya teman-teman. Oke, okay, di sini saya bakalan tunggu uh, sampai withdrawalnya masuk atau sampai saya sudah capek tunggu ya teman-teman. Oke, okay, jadi saya potong dulu sampai sini Sampai ketemu Sampai saya capek nunggu Atau withdrawal masuk Oke okay. Oke, okay, jadi di sini kembali lagi Bersama saya dan Disini saya sudah menunggu Selama 13 hari Dan Website nya tidak bisa diakses Di Disini saya sudah coba refresh sampai saya bosan dan masih belum bisa diakses sama sekali dan langsung aja coba kita cek apakah sudah terkirim sejumlah withdraw yang kita kemarin dan langsung aja kita ke coinbase karena saya daftar menggunakan alamat wallet coinbase dan di sini tidak ada transaksi sejumlah 0,002 atau sejumlah yang kita withdraw kemarin dan Ya di sini tidak ada sama sekali dan websitenya tidak bisa diakses dan ya sudah bisa disimpulkan bahwa si Solidminer.io ini sudah tidak membayar lagi dan sudah tidak bisa dibuka lagi ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu video kali ini karena saya kira sudah cukup jelas kurang lebihnya saya mohon maaf.